Halo sahabat Zulik 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas tentang 4 sudiat yang akan mendapat rezeki di bulan April tahun 2021. Namun buat kamu yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya.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 Zodiak yang pertama adalah Five of Swords ataupun lima pedang. Untuk zodiak yang pertama yang bakal mendapat rezeki di bulan April tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Gemini. Di sini digambarkan bahwasanya rezeki yang akan didapatkan oleh seorang Gemini di bulan April nanti ada di dalam tiga kategori. Yang pertama, kesehatan yang sangat bagus di bulan April. Dan yang kedua adalah karir dan pekerjaan seorang gemini akan meningkat di bulan April tahun 2021. Dan yang prediksi yang ketiga, rezeki yang akan didapatkan oleh seorang gemini yaitu mendapatkan keuangan yang sangat meningkat terus tanpa gemini sangka-sangka dan tanpa gemini duga-duga. Dan untuk support energinya adalah Queen of Cup. Secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan seorang Gemini akan mendapatkan tiga kategori rezeki di bulan April tahun 2021, yang dimana di sini didukung dimotivasi serta dorongan dan doa dari seorang pasangan Gemini sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah di Emperor. Secara umumnya, di Emperor itu diartikan orang yang berkuasa, orang yang berpengaruh, dan orang yang memberikan. Dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan Zodiak yang pertama di sini menambahkan sosok yang paling berpengaruh kepada seorang Gemini di bulan April nanti ialah seorang pasangan yang dimana di sini selalu mendukung, mensupport seorang Gemini sehingga seorang Gemini mendapatkan tiga kategori rezeki di bulan April tahun 2021. yang pertama: kesehatan, yang kedua: keuangan, dan yang ketiga adalah karir dan pekerjaannya akan meningkat di bulan April tahun, 2021 dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah nine of one ataupun sembilan tempat untuk sedek yang kedua yang mendapatkan rezeki di bulan April tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak libra di sini digambarkan seorang libra akan mendapatkan tiga kategori rezeki di bulan April tahun 2021 yang pertama adalah seorang libra akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan karir yang meningkat dan semua pekerjaan itu ia lakukan di Malaysia seorang libra juga akan mendapatkan peningkatan keuangan dan serta mendapatkan peningkatan kehidupan di bulan April tahun 2021 dan di disini prediksi yang ketiga seorang Libra tidak tertutup kemungkinan akan mendapatkan rezeki yaitu mendapatkan keturunan di bulan April tahun 2021 dan untuk support energinya adalah page of pentate Secara umumnya, page open itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan seorang libur akan mendapatkan tiga kategori rezeki di bulan April tahun 2021. Yang pertama yaitu mendapatkan karir, tawaran pekerjaan, dan di sini seorang libur akan mendapatkan peningkatan keuangan serta kehidupan, yang dimana di sini tidak tertutup kemungkinan seorang libur akan mendapatkan keturunan, yang disimpulkan dengan page open tackle. Dan di sini of pentacle bisa juga diartikan sebuah keluarga akan mendukung mendoakan seorang libra agar mendapatkan rezeki yang lebih bagus di bulan April tahun 2021. Dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan sudut yang kedua di sini menggambarkan sosok yang berpengaruh kepada seorang libra di bulan April adalah keluarga seorang anak yang dimana di sini dikategorikan seorang libra akan mendapatkan rezeki di bulan April tahun 2021 dalam kategori keuangan karir serta mendapatkan keturunan ataupun di dalam kategori hubungan asmara dan untuk sedek yang ketiga adalah Ace of Cup ataupun satu piala untuk sedek yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius yang dimana di sini digambarkan seorang Aquarius akan mendapatkan beberapa rezeki di bulan April tahun 2021 yang pertama di sini, seorang Aquarius akan memulai pekerjaan yang baru, akan memulai hal yang baru di dalam kategori pekerjaan, yang dimana di sini hasilnya akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan. Aquarius sendiri, di prediksi yang kedua, seorang Aquarius akan bertemu pasangan, yang dimana di sini akan tercipta kategori hubungan asmara yang lebih bahagia dan lebih harmonis. Dan di prediksi yang ketiga, di sini seorang Aquarius akan mulai mengkontrol keuangan serta kehidupannya, yang di mana di sini akan terjadi peningkatan keuangan kehidupan serta karir Aquarius sendiri. Dan di sini bisa dikategorikan bahwa saya seorang Aquarius akan mendapatkan rezeki di bulan April tahun 2021, yang dimana mana di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Aquarius akan mendapatkan keturunan. Dan untuk support energinya adalah kenaik opsi. Secara umumnya kenaik opsi itu seseorang yang usianya sudah matang pikirannya seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan seseorang yang dekat dengan Aquarius sendiri dan di sini menggambarkan rezeki yang didapatkan oleh seorang Aquarius di bulan April tahun 2021 tidak lain ialah dari seseorang sahabat yang di di sini seorang Aquarius akan bertemu pasangan melalui sahabat Aquarius sendiri dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang pasangan akan mendukung seorang Aquarius untuk mendapatkan Rezeki di bulan April, yang dimana di sini juga digambarkan seorang Aquarius akan mendapatkan keturunan. Dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan Zodiak yang ketiga, di sini menggambarkan sosok yang berpengaruh kepada seorang Aquarius di bulan April ialah dari seorang sahabat dan dari seorang pasangan yang selalu memberikan support dan motivasi kepada seorang Aquarius untuk mendapatkan rezeki di bulan April tahun 2021 dan untuk Zodiak yang keempat adalah. Eight of One ataupun 8 tongkat. Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang dimana di sini digambarkan seorang Virgo akan mendapatkan rezeki di bulan April tahun 2021 di dalam tiga kategori. Yang pertama di sini karir pekerjaan seorang Virgo akan meningkat di bulan April yang berdampak positif kepada kehidupan dan prediksi yang kedua di sini seorang Virgo akan mendapatkan peningkatan keuangan yang dimana sini peningkatan tersebut tidak akan Virgo sang sangka ataupun tidak akan Virgo duga-duga dan diprediksi yang ketiga seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang dia bekerja ataupun bekerja yang dimana sini akan berdampak positif serta akan menghasilkan hasil yang positif kepada kehidupan serta roda keputaran kehidupan akan dirasakan oleh seorang Virgo yang dimana akan terjadi di bulan April tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Page of Cup Secara umumnya Page of Cup itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang Virgo akan mendapatkan rezeki di bulan April tahun 2021 yang dimana di sini tujuannya untuk membahagiakan keluarga serta membahagiakan seorang anak Virgo sendiri dan di sini juga seorang anak Virgo serta keluarga akan mendoakan mendukung seorang Virgo agar mendapatkan rezeki yang lebih bagus di bulan April tahun 2021. Dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan sudut yang keempat di sini menggambarkan sosok sebuah keluarga, sosok semang anak merupakan sosok yang berpengaruh kepada seorang Virgo untuk mendapatkan tiga rezeki di dalam tiga kategori di bulan April tahun 2021, yang dimana mana di sini peningkatan kehidupan, peningkatan keuangan serta di sini peningkatan karir dan pekerjaan. Dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang akan mendapat rezeki di bulan April tahun 2021. Yang pertama adalah seorang Gemini, yang kedua seorang Libra, yang ketiga seorang Aquarius dan yang keempat adalah seorang Virgo. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang akan mendapat rezeki di bulan April tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan